Pun yang Anda infakkan atau kamu nazarkan itu Allah tahu. Kita ya, tahu menodok karena ulama tertengking dengan ya, Jadi sirine Quran tahu itu sudah prestasi. Harusnya kalau kita seorang mukmin sekedar Allah tahu itu sudah sangat cukup. Jadi tidak usah berpikir di bawah usah berpikir dipikir di tompo orang. kita hanya berpikir fa ini wakro belak beli matu dengan ilmu, natural siwanalmu malah rusak atau tengah sirun nanti wanti tragedi debat kusir. Niatnya rumah tangi. Ketika jenengan duit duit, yowes zakat. Zakat itu bisa murangi pajak tau? Oppo dibalik pajak itu bisa murangi zakat tau? Dari dudukat ini ya. Laka zakat gak iso ganggu. Dari zakat yudew pajak rak rakberah. Ko pajak sama terkadai zakat sama atas dalam konteks Indonesia saat ini ya kata menurut undang-undang gimana semiswa si menurut si zakat sakit mengurangi apa, oh, pajak di Indonesia tapi secara umum, hukum agamanya itu gimana, terus ketika kita sudah bayar pajak atau sudah bayar zakat, itu saling mengurangi apa? benar-benar dua kewajiban yang berbeda intinya ini, ini masalah, nasirnya ilmu sudah udah umur kamu terus diperdebatkan zakat mengurangi pajak, atau enggak itu dengan model sufi model sufi kan sederhana kita sudah apa itu karena terpanggil oleh saran Tuhan, oleh syariat Allah kita pajak karena terpanggil oleh hukum objektif usaha pakai sarana publik, kayak jalan raya kayak fasilitas publik, ya saya harus bayar. itu nyaman mulai bener-bener nabi takwa, nah, takwa ini karena sesuatu yang berangkat dari takwa itu lebih nyaman itu, kan memantul zakat karena terpanggil, perintah Allah zakat, zakat Pas pajak kayak gitu, misalkan pakai fasilitas mobil-mobil pun ya tinggi, gambar-gambar bangun ratan ada yang anggur itu kan bayar pajak ya, kan nyaman itu. Karena kita dalam merasionalkan kan, kalau ko rasional kan, mau survei bayar zakat tuh, bayar pajak, mau survei bayar pajak ke barzakan, harus kuat ya, oke sih. Iya, sampai disampaikan Kiai di pondok, kuncir murah, bayar yang kiri selalu ya, udah, tapi nanti bayar itu nih. Kan. <laughs> gue bisa nih limo, ya. oh, model <laughs> <laughs> <laughs> ini, namun banyak kok terus hahaha, ini misalnya kos kosan kerapnya naik <laughs> karena oh, <ngaguh> akal ini bodoh bodoh sama, kenapa miki wae dalem sebaiknya kos di dalem. Per malah tak santri sing malah ya rosok kan macam-macam Tapi nais, berhasil, nah, terus oh, dek, ini, ini, aku, itu. Tapi kos malah bayar larang. Utang Dari santri tapi kan um, 10. 10. 10 10? Saya ikut, kos mudung, ini, <laughs> <laughs> Nanti nge mantu dari pemerintah nabur, ya nyaman, urusannya langsung di keren, Blog, san, langsung, urusannya atas Bawah, mana keren, yang paling besar, paling kuat, paling, eh, hmm. ber -ber urusanku di nah, nyaman kan, lawan, ya wah malu dong Dua ribu lima, di zakat, bukan mau zakat, bukan nanti dilan mohon ajar. Apabila atau meletakkan infak di rumah halihimin, rumah asilah. mau kerja, kan, mau apa? Tiga ibu, gitu. Bukan zakat, apa? konser, apa? jadi ngeri, patungnya mana, akhirnya ngeri. Zakat, apa? Tuku tiket konser, gak apa? jadi wow, sewandri ku kos, yang pondok diberi mas nomor sepuluh. Baru konser, gak tipis fasal. Repes Yaiku meletakkan itu pada tempatnya. imahi sotakot tono ya tuhu nyamarno Waktu tu garane kekno sira kapek mau guysir ya aku wahyukafi songut buropo ikilah wahyukafi ru angkum insayatiku wahyukafi ru lani songut buropo maju kirom nasoda kot buropo maju kirom nasoda kot angkum sangi sura kape insayatiku misangela-ela sura kape nasoda kau itu orang itu som wabohudi awat mata muda yukopiru ngupir